Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 10 sahabat dijamin masuk syurga. Nah, tapi kali ini kita akan membahas tentang siapa? Ya, kita akan membahas tentang Umar bin Khattab. Siapakah Umar bin Khattab itu? Umar bin Khattab itu adalah salah seorang sahabat yang didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar masuk Islam. Dua Rasulullah terkabul, Umar adalah orang yang sangat pemberani, terutama saat membela Islam. Banyak orang takut dan segan kepadanya. Saat hendak hijrah, dia berangkat secara terang-terangan. Di saat sahabat yang lain pergi secara sembunyi-sembunyi karena takut dijahati. Nah, Apakah kita juga pemberani seperti Umar? Simak kisahnya ya, semoga kita bisa meniru segala kebaikan dari Umar bin Khattab. Sahabat Rasulullah yang mendapat julukan, Kesatria Pemberani. Kita simak ya ceritanya. Kita akan simak dari buku ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lihat. Umar itu sosok yang bagaimana ya? Umar bin Khattab adalah kesatria gagah perkasa. Sebelum masuk Islam, ia sangat membenci Nabi Muhammad SAW. Pada suatu hari, Umar mendengar adik perempuannya membaca Al-Quran. Siapakah nama adik perempuan Umar bin Khattab? Namanya adalah Fatimah Fatimah, apa yang kamu baca? Tanya Umar marah Al-Quran, jawab Fatimah Umar ingin mengambil lembaran Al-Quran yang dipegang Fatimah Tapi Fatimah tidak mengizinkannya Di buku ini diilustrasikan Saat itu Umar sedang marah terhadap adiknya Kemudian Umar mendengar sekali lagi bacaan Al-Quran Ia pun menangis Matanya berlinang. Ia ya ingin menghadap Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan masuk Islam. Ternyata Allah melembutkan hati Umar. Umar bin Khattab kemudian menemui Nabi Muhammad shallallahu alaihi Ia ya mengucapkan syahadat. Ia ya berjanji akan selalu menjadi pembela Nabi. Masya Allah, pada suatu hari Umar berdiri di perbatasan kota Mekah. "Aku akan hijrah ke Madinah. Siapa yang berani menghalangiku?" Umar menantang orang-orang yang saat itu menghalangi para kaum muslimin yang ingin hijrah. Kaum Quraisy Mekkah hanya saling berpandangan. Mereka takut pada Umar. Kekuatan dan keberaniannya sangat luar biasa. Akhirnya mereka membiarkan Umar pergi meninggalkan Mekah. Dalam setiap peperangan Umar selalu berada di sisi Nabi Muhammad Wasallam. Umar menjadi tameng agar Nabi tidak disakiti. Umar adalah orang yang sangat kuat dan pandai berperang. Ketika menjadi khalifah, tentara muslimin berhasil melakukan Persia dan Romawi. Umar selalu mendoakan keselamatan dan kemenangan mereka di medan perang. Ketika ada pegawainya yang berlaku seunang-unang, Khalifah Umar bin Khattab memberinya peringatan. Ia sangat mencintai keadilan. Masya Allah, baik sekali Umar bin Khattab ini ya. Banyak sifat kebaikan yang harus kita tiru dari Umar bin Khattab. Kemudian apalagi kisahnya? Berkat jasanya, masyarakat bisa merasakan indahnya Islam. Mereka hidup dalam keadilan dan perdamaian. Di sini diilustrasikan bahwasannya, Kehidupan di sini sangat damai, kemudian semuanya tenang. Pada malam yang sepi, Khalifah Umar berjalan, memeriksa keadaan. Ia berhenti di sebuah rumah, ada suara tangis anak-anak, dan suara ibunya yang sibuk menenangkannya. Kira-kira kenapa ya? Ia menghampiri sang ibu, dan bertanya, mengapa anaknya menangis? Ibunya menjawab bahwa mereka tidak punya makanan. Si ibu hanya... Bisa memasak batu dan air agar anaknya tenang. Subhanallah, pantasan anaknya menangis-nangis kan? Sampai anaknya tertidur, ibunya masih terus memasak. Padahal dimasaknya dimasak itu adalah batu. Nah, Khalifah Umar segera ke gudang Baitul Baitulmal. Ia mengambil sekarung tepung, ia gendong sendiri di punggungnya. Ajudannya ingin membawakannya, tetapi Umar menolak. Oh, Masya Allah, di sini menunjukkan bahasa Umar itu sangat bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Umar kembali ke rumah tadi. Ia kemudian memasakkan makanan untuk ibu dan anaknya. Ia tidak bercerita bahwa dirinya adalah khalifah. Ibu dan anak itu mengucapkan terima kasih. "Insya Umar juga sangat ini ya, baik hati. Dia mau memasakkan makanan untuk rakyatnya." Pada saat itu, ibu dan anak itu tidak tahu bahwasannya ia adalah seorang khalifah. Suatu hari, ada seorang yang ingin bertemu khalifah Umar ketika memasuki masjid Nabawi. Ia melihat seorang sedang bersandar di bawah pohon kurma. "Ada perlu apa kemari?" tanya Khalifah Umar. "Saya mau bertemu Amirul Mukminin," jawab orang itu. "Aku lain kamu cari," jawab Umar. Orang itu gemetar. Dia takut sekaligus hormat pada Khalifah. Orang itu pun mengadukan seorang pejabat yang dinilainya tidak adil. Umar mendengarkan dan kemudian memberinya sepotong tulang yang telah digaris lurus. Umar memintanya memberikan tulang itu kepada pejabat. Dia ya, heran kenapa tulang ya yang dibawakan. Pejabat yang dimaksud mendapatkan tulang itu dan merasa takut. Karena tulang itu merupakan peringatan dari Umar agar dia berlaku lurus. Akhirnya orang itu pun mendapat keadilan. Di Masjid Nabawi, orang-orang gelisah. Hari itu, hari Jum'at, mereka menunggu Khalifah Umar yang tak kunjung datang. Nah, setelah lama ditunggu, akhirnya Khalifah datang. Orang-orang bergembira menyambutnya. Umar langsung berdiri dan memulai salat Jum'at. Saudara-saudaraku, maaf saya datang terlambat karena menunggu jubah saya kering, kata Khalifah Umar. Nah, Khalifah Umar ternyata hanya memiliki satu baju untuk dipakai sehari-hari. Masa sholat Jumat, beberapa orang mulai membicarakan tentang kesederhanaan pemimpin mereka. Ketika Umar menjadi khalifah, banyak kerajaan lain yang tertarik dengan sosoknya. Ada seorang raja yang ingin bertemu dengannya. Hmm, sang raja pun memutuskan untuk berkunjung ke Madinah. Ia menyiapkan tentara terbaiknya. Ia tak ingin terlihat hina di hadapan khalifah yang telah menaklukkan Bizantium dan Persia itu. Nah, sesampainya di pinggir kota Madinah, Sang Raja heran Kota itu tidak megah, rakyat hidup biasa saja Ia melihat seorang laki-laki tua menggali parit dan membersihkan sampah Dia heran siapa yang laki tua itu, nak anak Nah, Sang Raja menyapanya Begitu tahu si penggali si parit adalah Khalifah Umar Sang Raja memeluknya Dia sangat terharu melihat Sang Khalifah Masya Allah Umar itu memiliki sifat-sifat yang sangat terpuji ya. Tadi bertanggung jawab, amanah, kemudian juga dia sangat sederhana dan dia juga mau turun untuk menggali parit secara langsung. Dalam sebuah peperangan, pasukan Madinah mendapatkan kemenangan. Mereka pulang dengan sukacita. Ketika mereka memasuki Madinah, salah seorang prajurit bertemu dengan seorang laki-laki tua. Hmm, bagaimana peperangannya, nak? Tanya orang tua itu Wah perjuangannya berat kek Namun berkat pertolongan Allah Kami dapat memenangkannya Jawab prajurit itu Alhamdulillah Gumam orang tua itu Prajurit itu ternyata tidak tahu bahwasanya kakek tua yang dimaksud Yang ia panggil itu adalah seorang Khalifah nah, Ketika sampai dekat Masjid Nabawi Prajurit itu baru tahu Bahwa laki-laki tua itu adalah Khalifah Umar Ia pun turun dan meminta maaf sikapnya yang tidak sopan Khalifah Umar hanya tersenyum ya, Masya Allah adik-adik yang soleh yuk teladani sifat Umar bin Khattab yang pemberani, adil, menyayangi orang-orang tidak mampu rendah hati dan suka menolong nah demikian kisah tentang Umar bin Khattab semoga kita bisa mengambil hikmah pelajaran dan juga kita bisa meniru segala sifat kesolehan dari Umar bin Khattab ya Assalamualaikum